Mujijat doa bersama Santo Petrus, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Santo Petrus, pada dirimu Yesus meletakkan dasar gerejanya: gereja terus hidup dan berkembang hingga saat ini. Kami datang kepadamu, ya Santo Petrus untuk memohon doamu kepada Bapa di surga kiranya Allah menganugerahi kami usia yang panjang namun kami juga sadar seperti yang tertulis dalam kitab Mazmur bahwa kami hanya hidup 70 tahun dan 80 jika kuat Sebagaimana engkau kuat dan kokoh dalam mewartakan iman, maka doakan kami agar kami tetap kuat, meskipun kami sudah tua. Kokohkanlah selalu iman kami kepada Allah, agar dengan setia kami dapat mengisi hidup kami dengan doa dan pelayanan. Berdoalah bagi kami, ya Santo Petrus, Agar kami berumur panjang, sehat selalu, bahagia pada masa tua, dan kami dapat mendengarkan kisah hidup anak cucu kami, demi Kristus Tuhan kami. Amin, Bapa kami yang ada di surga.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 Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Thanks for watching this video. Please subscribe our channel.